Seperti kita untuk melupakan cerita lama, tak juga silam Kutahu tahu cinta tak harus menguasai ku tahu cinta tak harus memiliki tapi terlalu pahit untuk dikenal kisah itu selalu tetap terbaik Trauma yang dulu tak mau menghilang Kau kini bukan milikku lagi rasa ini tak juga pergi. Ku tahu cinta tak harus menguasai. Ku tahu cinta tak harus memiliki. Walaupun perih, ku coba mengerti melihat kamu bersama dia. Ku tahu cinta tak harus menguasai, ku tahu cinta tak lalu pahit untuk di Kisah itu selalu tetap terbaik